Kita kembali lagi sore hari ini Apa kabar semua? Semoga sehat selalu Semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa Nah teman-teman Pada sore hari ini Saya akan Mau berbagi tips cara Merawat Pohon aren Dari kecil hingga besar Nah ikuti terus video ini teman-teman Jangan kemana-mana tetap di channel tua banget Baiklah teman-teman pertumbuhan -teman. are itu ada dua macam teman-teman satu macam itu ada sengaja di tanam dan satu macam lagi ada yang tumbuh sendiri di perladangan kita Nah. Bagaimana cara merawatnya supaya dia gemuk, tinggi. Nah, seperti ini teman ya Ini pelepahnya ini harus kita rajin memotongnya, teman-teman. Tapi dengan syarat jangan terlalu pendek ya. Karena kalau pendek nantinya bisa kecup. Artinya kecil, harus tidak seperti ini panjangnya. Jadi kalau kita rajin membuang pelepahnya ini, ini akan cepat besar nanti, gemuk dan tinggi. Kalau bisa kita harus berkomposnya atau dipupuk pun boleh ya teman-teman. Oke kita akan lanjut ke bawah ya. inilah sudah dua tahun umurnya teman-teman sudah segini besarnya berarti kalau kita rajin merawatnya pasti cepat menghasilkan nantinya perawatan aren ini hampir sama dengan sawit teman-teman kalau dia agak pendek kita potong dia nantinya kecil, kecup kurang apa namanya kurang besar badannya eh, pohonnya dan kurang tinggi bisa pendek Oke teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan share selamat berjumpa kembali ya teman-teman.